Baiklah para sahabat persahabat, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Alhamdulillah, untuk tempat acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar sudah rampung dan siap Persahabat, ya kita lihat keunggahan tentunya yang diunggah oleh akun Indosiar Luar biasa banget persahabat, ya sudah siap ini tentunya tempat acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar Memang luar biasa persahabat, ya temanya dengan serba warna putih yang tentunya penuh kesucian dan kebersihan persahabat ya doakan yang terbaik Tentunya tinggal hitungan jam saja Kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang paling kita tunggu-tunggu Acara kebahagiaan, acara Lesti dan riski bilar lamaran hari ini juga Persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan Tentunya dilancarkan semuanya Amin Ya robbal Alamin dalam postingan tersebut juga tentunya Indosiar merusakan sebuah kalimat caption Persahabatnya dikatakan Eksklusif langsung dari venue takdir cinta Leslar Hari ini syahdu banget ya Temanya serba putih Luar biasa persahabat ya Tentunya kita semakin bangga dan bahagia Untuk Lesi dan Rizky pilar hari ini Akhirnya melangsungkan acara lamaran persahabat ya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar serta pujian persahabat ya, dari para fans yakni dari akun instagram Lesti.bilar mengatakan Masya Allah indah sekali ada juga komentar lain dari akun instagram history mengatakan juga dalam kolom komentar Masya Allah Ya Allah lancarkanlah acara kesayangan kami Amin Itulah beberapa respon yang sangat positif dan doa yang diberikan dari fans untuk idola kesayangan kita, para sahabat, Ya, tentunya kita selalu support, selalu dukung untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat keunggahan selanjutnya. Di sini ada sebuah postingan bahwa untuk Bridge match Lesti Kejora sudah siap, para sahabat, Ya, dan tentunya baju yang dikenakan masih dirahasiakan. Makin penasaran dan makin traveling bersahabat ya Tentunya kita menyaksikan acara yang sangat bahagia hari ini Postingan tersebut dari post kembali oleh akun HP Arat Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Mau lihat bajunya? Oh tidak segampang itu for who <laughs> Bayang sekali komentar dan tanggapan juga nih bersahabat dari postingan tersebut Yakni dari akun Omo Ashila mengatakan rahasia banget, semuanya kompak lagi. itu para sahabat ya, pasti masih dirahasiakan sebelum waktunya tiba untuk dipublik, para sahabat ya. Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia siang hari ini. Tetap pantengin channel ini, para sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.